Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini. Dengan izin Allah, ini ini dari wahyu. Bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan, tidak ada ceritanya. Dalam Islam, kuburan terbuka, pocongnya keluar. Tidak ada Gak ada tangan dari kerosen, tarik-tarik orang. Itu semua dusta, dusta perusakan akidah dari media-media Syaitan. Sinetronnya, filmnya, segala macam. bangusin bisa berubah jadi single, bisa beginilah macam-macam. Dusta, -macam. dusta, tidak ada dalam Islam. Lalu dari mana? Saya beli rumah. Saya pernah dengar suara bayi di atas rumah atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah. Pintu bunyi sendiri. Hmm. Itu semua permainan shaytan yang ada di sekitar rumah itu atau anda yang bermasalah. Harus dirukia. Ya. Bacaan ayat. Ada segini Mungkin pernah mandi dulu ini tebal. Mungkin pernah ini. Mungkin pernah bersemedi. apalah macam-macam yang surafat ini. Maka dia harus dirukia. Ya. Biar diobati. baik.